Sebagai bagian dari industri kreatif dunia telah melewati empat gelombang peradaban ekonomi. Pada gelombang yang pertama, ekonomi pertanian menjadi penggerak ekonomi yang utama. Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang ekonomi pertanian. Revolusi industri dan perkembangan permesinan membawa babak baru bagi perekonomian.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 Bitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video, dan fotografi, periklanan, layanan komputer dan piranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan perkembangan, dan permainan interaktif. Kewirausahaan produk racinan, hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dan pembelian, pemerintahan pembelian atau disebut demand titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk ketersediaan barang yang melebihi permintaan pem pembeli akan menurunkan harga harga barang sebaliknya ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pem pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi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 Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M, yakni men atau manusia, money atau uang, material atau bahan, Machine atau peralatan, metode atau cara kerja, dan market atau pasar. Sekian materi yang bisa dapat kami sampaikan.